Terungkap, hanya gara-gara Pai Chon so Jin dendam kesumat pada Sim Suryon. Pada episode 8 drama The Penthouse Season 3, akhirnya terungkap alasan Chon so Jin dendam kesumat dan membenci Sim Suryon selama ini. Jika selama ini kita sudah mengetahui kalau Chon so Jin bermusuhan dengan Oh Yoon Hee karena masa lalunya di SMA Chong Ah, serta karena Chon so Jin merebut Ha Chul dari Oh Yoon Hee. Maka alasan Chon Jin membenci Sim Suryon menjadi plot twist yang sangat konyol karena ternyata selama ini Chon Jin membenci Sim Suryon hanya karena sebuah pai saja. Seperti yang kita ketahui, Chon Jin sangat membenci Sim Suryon dari season 1 hingga season 3 drama penhouse Bahkan Chon Jin merebut suami Sim Suryon pada season 1 dan membuat rumah tangga Sim Suryon menjadi hancur. Kebencian Chon So Jin pada Sim Suryon dimulai pada saat Hera Club mengadakan pesta untuk merayakan kebersamaan mereka. Saat itu pesta diadakan di rumah Chon So Jin dan semuanya telah dipersiapkan dengan sangat matang oleh Chon So Jin agar terlihat sempurna. Bahkan Chon So Jin berusaha memperlihatkan hubungannya yang harmonis dengan Hayun Chul agar membuat iri semua anggota Hera Club. Namun sayangnya Hayuncul Chul tidak meresponnya karena saat itu mereka sedang bersih tenggang karena Hayuncul Chul selalu merasa diperlakukan rendahan oleh Con so dan keluarganya. Hal itu membuat Con so menjadi sangat kesal, terlebih saat Sim Suryon dan Jo dan Tae datang ke dalam pesta itu. Sim Suryon dan Jo dan Tae terkenal sebagai pasangan yang harmonis pada saat itu, rumah tangga mereka sangat rukun dan bahagia, terlebih Sok dan Sok adalah siswa nomor satu di sekolah pada waktu itu. Sehingga hal itu membuat semua orang terutama anggota Hera Club Iri pada Sim Suryon. Dengan kedatangan Sim Suryon saja sudah membuat Chonsojin Sojin kesal karena perhatian semua orang berpindah padanya. Selain itu saat itu Sim Suryon membawa sekotak pae untuk diberikan pada Chonsojin Sojin dan sebagai makanan penutup pesta itu. Tak sampai di situ semua orang berlomba-lomba mencoba pae itu, termasuk suami Chonsojin, Sojin, Chul yang mengatakan kalau rasanya sangat enak sekali. Hal itu membuat Con So Jin sangat kesal sehingga dia membuang pae yang telah dia siapkan untuk acara tersebut. Tak sampai di situ, Sim Suryon juga secara tidak sengaja melihat Con So Jin sedang bertengkar dengan Ha Yun Chul saat itu. Sim Suryon memperhatikan mereka saat bertengkar dan hal itu membuat Con So Jin semakin tersinggung dan kesal pada Sim Suryon. Dan sialnya lagi Sim Suryon langsung memberikan semangat pada Chon so Jin saat itu sehingga membuat Chon so Jin makin tersinggung hingga menjadi benci dan dendam pada Sim Suryon. Dari sejak saat itulah Chon so Jin dendam kesumat pada Sim Suryon dan berniat menghancurkan hidupnya. Chon so Jin juga mulai merebut suami Sim Suryon dan semua yang dimiliki Sim Suryon saat itu. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini?